ajak mama kok ya dia kan sering masuk benderanya lihat beda semua ini bendera tahap apa, -apa bendera tak Jepang bendera Jepang, Jepang Jepang ini apa sih Korea malai jadi emang solo iya <hidup> oh, itu abangku babi oh, pikirannya tuh jelek aja lu pikirannya. aku tidak terikat oleh apapun baik itu keluarga ataupun takdir pikiranmu buruk aja <guluh> Bagiku, abangku sama adikku aku tidak menyembuhkan rasa sakit tapi memanfaatkannya Tinju dibalas tinju Mamamu keren semuanya akan dilahap oleh api Banyak, ngerokok, bang. ini nge-fet Siap, maju. tidak Tidak ada yang bisa lari dari tinju peseko. Sniper siap. Siapa targetku? Sorry, Bang. Di sini enggak ada keringetan. Di sini pakai AC. Kenapa pakai AC kagak? Bagus. Ini Bang so pakai AC. Kaba, buba, buba, Emang kok enggak AC ya? Sang Nagah telah kembali. Selamat malam Tertentik. Malam Tartar, Tartar. pakai apa ya? Menurut kalian aku pakai Keberanian dan kesetiaan dalam tubuh yang sudah mati. Tidak. Tahun aku di penjara iya. rantakan, rantakan ini week goblok mengalir bebas apa papa Bang Eko Bang Eko nggak papa ngomong aja gitu terus ini aja fitnah aja terus Alhamdulillah ngurangin dosa Alhamdulillah maklum dia kena AC cuman di pas di Indomaret iya wik banget Iya dia orang gila. Biarin aja. Itu cuma orang julid. Orang julid. Laki-laki yang mulutnya tuh kayak ibu-ibu PKK gitu loh. Amit ih. Jangan sampai ya guys buat para wanita di sini punya suami atau punya pacar yang laki-laki mulutnya kayak gitu. Nah min zalik. Semoga dijauhkan dari laki-laki mulut. I have five seconds till the enemy reaches the battlefield Smash them! All troops deployed! Hey Reggie! dimakan dengan jiwa mereka Oke udah berkelahi aja Wait Wait Ah, <tik> dah itu tulisan mabar mati aku coo motifnya leon ya oh iya dong kan leon otaknya gedein dikit itu nanti sama si Kipa, aku nggak ngerti tar Semua semua berakhir Anjir, anjir, jelung Leon menguras hidupku. Jadi, kasih telah dengan jiwa. Okay. <laughs> body has been slain The enemy has been slain tadi nggak ada roaming ke sini Woi! Sudah, sudah. Ikut mabar ayu. like yeah. oh, <tuk> ah, initiate eh ini ini rentak rengket pada kekuatan oli rengket guys mereka akan binasa di Ah Oh, epic bukan epic epic <tell> sebuah <tell> ikut, oh ikot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 slot dong ini malah untuk bersebarat. inilah bro kapan oh. main Leon lagi nggak tahu nggak boleh boleh Bang Ini benar-benar orang malaikat Terima <tuk tangan> kasih Team destroy the turret. We're moving, we're moving. Initiate retreat. Animo, semua senjata, babi, Leslie babi, cok. diabolos munch ri table tenggol bos an